Iya, yeah. ini dia. Kalau driving Indonesia saat salju. Wih, gigi dia meninggal. Aduh, ditubruk pak. <laughs> Wah, wih gila cuy. Mantap ya. Ini dia tampilannya. Oke, mantap kita gas coba ya. Nah, ini dia salju. Sekarang sesi untuk tutorialnya ya bagaimana cara memasang riset atau tampilan untuk mempercantik atau memperindah grafik di ROBLOX kalian ini di PC tentunya kemudian kalian klik eh, long, di, link download di bawah ya sampai salah ngomong saya kalian klik link download di kolom deskripsi di bawah kemudian teman-teman akan muncul tampilan website seperti ini ya roset.com kemudian Scroll ke bawah di sini ada tiga pilihan Teman-teman bisa kalau mau bayar ya silahkan tetapi untuk yang versi lite aja udah cukup menurut saya. Di sini bisa teman-teman lihat ya di sini ada 5 preset dan tentu aja nanti ada akan akan ada iklan gitu. Ya apa apa-apalah. Iklannya bentar doang kok. Oke, di sini klik download kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Kemudian kita klik download lagi. Nah, ini ada iklan. Teman-teman tunggu ya sekitar 6 detikkan lah ya. 6 detik. Oke, nanti di pojok kanan atas ini akan ada skip. Nah, teman-teman klik skipnya. Oke, kita tunggu dan kemudian teman-teman akan download. Nah, oke, setelah teman-teman berhasil mendownload ya, nanti teman-teman akan muncul file seperti ini. Teman-teman buka menggunakan Winrar. Bisa menggunakan Winrar, bisa menggunakan 7-Zip ya. Di sini saya memakai Winrar. Nah, di sini ada file satu doang di sini kita ekstrak aja, oke langsung ekstrak. Nah ini kemudian kita klik dua kali untuk menginstalnya. Ini sangat simpel ya menurut saya. Dari semua kebanyakan saya lihat beberapa tutorial ada yang ribet. Ini cukup mudah, tinggal install next next next saja. Nah seperti ini nanti teman-teman akan muncul tampilannya ya seperti ini teman-teman klik install klik satu kali dan di sini akan ditanya nih teman-teman mau ngaktifin efek risetnya itu pakai tombol apa f8 atau eh, tombol n gitu kan dan teman-teman ingin membuka tampilan menunya open close nya itu menggunakan tombol apa f7 atau home nah di sini saya menggunakan n dan home aja ya oke okay, seperti ini kemudian klik next nah di sini ada preset ya preset yang bisa teman-teman lihat Nah di sini saya menggunakan semuanya aja deh jadi biar nanti in gamenya aja kita tentuin karena kalau kita ilangin centangnya salah satu di sini nanti bingung gitu kita langsung aja install semua oke langsung Nah di sini proses mungkin prosesnya Oh cepet ternyata ada saya kira lama <laughs> oke klik next dan kemudian finish successful teman-teman bisa langsung close gitu oke langsung masuk ke gamenya nah oke sekarang kita sudah berada di dalam in-game dan ini mungkin agak sedikit ngelek-ngelek ya mohon maaf <guruh> karena saya pakai laptop yang sangat amat kentang teman-teman Di sini kita akan buka untuk menunya ya itu pakai tombol n oh sorry n itu untuk ini ya aktifin efeknya atau mematikan efeknya jadi kita pakai tombol home tadi kalau nggak salah Yap, benar sekali jadi ini pakai tombol home dan di sini seperti yang bisa kita lihat ya tadi kan ada tampilan kita untuk memilih preset yang mau kita pasang, nah, karena saya centang semua, jadi ya biar gampang lah. Jadi, biar kita lihat langsung gitu kan, apa sih ini bedanya gitu. Nah, di sini ada beberapa yang dikasih kita ya, glossy green screen. Ada ruset sendiri dan juga ada ini zil reset. Zil ini yang buat, kalau nggak salah ya, yang buat ini. Dan di sini ada salju ya, kita coba pilih salju. Oke, okay, mungkin agak sedikit uh, patah-patah. Oke, okay, mantap, teman-teman! Langsung frame drop, nggak tuh? Frame ratenya langsung drift, frame drop, teman-teman. Langsung meraung ini laptop saya ya. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa, kita sekali aja kita bentar doang. Nah, untuk menutup menunya sama, kita pakai tombol home gitu. Nah, ini dia tampilannya. Car driving Indonesia saat salju, walaupun ini di Indonesia ya. Tapi, gila cuy keren juga ya, keren belum? Wih mantap cuy. Tapi ini menu-menunya jadi agak ke ini ya, nggak kelihatan. <laughs> Chatnya juga nih. Nah begini tampilannya kalau lagi salju. Sebenarnya ini bukan salju yang asli ya teman-teman ini cuma tampilan kita doang gitu loh. Jadi ya kalau teman-teman pengen ngerasain <laughs> main car driving Indonesia yang beda ya mungkin bisa pakai ini gitu kan ini salju tuh salju ya kan walaupun kalau di dikebawain gini ya nggak begitu kelihatan ya salju tapi kalau gini wuh keren cuy kalau menurut saya sih keren ya nggak tau kalau menurut kalian uh, waduh frame drop temen-temen coba kita ke jalan tol ya teman-teman. saya penasaran ini kalau di jalan tol gimana nih mohon maaf frame drop frame dropnya sangat parah. frame drop frame drop iya frame drop ke berapa tuh 20 men wih salju ya frame drop men aduh frame drop parah sekali ini Sampai ke 10 enggak <laughs> sih? Ke 20 puluh maksudnya. weh walaupun saljunya ini bukan hujan salju ya teman-teman. Ya, kayak habis kena salju gitulah Ya, ini dia. wish keren ya. Mantep ya. By the way, ini nih um, bukan cuma di game ini doang ya teman-teman. Teman-teman bisa nyobain di game lain seperti mungkin Southwest Florida itu bisa, terus Greenfield itu juga bisa ya kan. Karena itu kan vibe-nya vibe, vibe Amerika, vibe luar negeri lah. Nah, kalau di Indonesia ini kalau turun salju gini ya Mana cocok? Astaga Eh, eh, eh, eh, eh. Apa nih? Apa nih? Ya deh, Ya mode Amerika Jalan lihat kanan men Oke okay, teman-teman Jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini Sebelum laptop saya meleduk ya <laughs> Ini berat banget teman-teman Teman-teman cobain sendiri deh Biar tahu ya ini gimana beratnya Ya saya rekomendasikan sih Kalau ini dipasang di laptop yang uh, high end ya Yang punya spesifikasi yang tinggi lah Oke okay, jadi terima kasih ya Udah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video yang berikutnya, teman-teman. Oke... Okay.